Pemirsa saat ini Hadi 18 akan berkunjung ke tempat saudara yang berjualan bubur ayam di Pasar Lama. Tempat ini ke depan akan dibuat alun-alun Kecamatan Cepogo. Dari arah Boyolali begitu sampai di pasar lama posisinya di sebelah kiri. Sedangkan kalau dari arah kecamatan selo atau gunung merapi berada di sebelah kanan. Ini ada badem. Siap. Ya. Ini kengersaket Buburaya, Mbak Wahrasa perpungi. Ah, ya, mantap. Lumayan, mantap. Di sini kurang oke si teh. Kurang waret dati, oh, sih, ya timi. Kurang isi anu ini loh. Oh, ya, sing pendel-pendel woi. Oh gitu. Okay. Kuburnya Pak Lahyu, mantap.